Penyakit saya ini sulit sekali untuk untuk, untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai saya. Saya tahu itu, tapi nggak usah, sampai bilang ke orang lain bahwa dia oh saya tersempit itu aja sebiji. Oh, aku juga ya, gak tau kata ini Itu beneran rame di di Instagram kan di edik, Tapi aku gak begitu mengikuti gitu Jadi aku gak tau gitu Mama kamar itu aku gak tau tau gue suara gitu aku Ini gue gue aku gue gue aku gue gue gue udah gue gue ngomong gue gitu gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue emang aku ini aku benar itu benar. di rumahnya itu aku ya. benar dan hmm. ya, aku itu emang salah aku hmm. walaupun awalnya emang apa ya ini salah, salah persepsi aku kayak gitu jadi salah persepsi terus salah paham dan terjadi, uh, aku biasalah ya yang datang, yang datang, yang gitu. ketika dia bilang sama semua orang apa yang lo menunjukkan kan saya sakit gitu uh, hmm. Terus, hmm. Terus, hmm. terus terus hmm. terus ataupun dekat sama orang karena itu Ya, orang yang saya perjuangin bilang apa namanya sakit sakit gitu saya bisa perjuangin ini udah udah udah sih saya. saya tahu saya lagi saya, saya, cancer, saya tahu yakin saya ini sulit sekali untuk untuk untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintai saya, saya tahu itu Tapi enggak usah sampai dibilang ke orang lain bahwa dia Saya kenal saya penyakitan Dan Itu aja saya sedih Itu sedih Aku juga, aku kaya tahu kata itu badan rame di setiap kali ini, tapi kamu gak begitu mengikuti gitu jadi Aku gak tau gitu, malah kabar itu gak tahu tahu gak tau, kamu gak tau, kamu gak tau. aku gak tau, aku gak tau. aku tau, tau. Kamu gak tau, kamu gak tau. Kamu gak tau, kamu gak tau. Kamu gak tau, siapa aku bilang gitu aku gak tau. Kamu gak mungkin ngomong kata gituan aku nggak tahu benar itu dengan kakak di rumahnya itu ya aku bilang itu benar dan kakakku ya. ya. ya, itu emang kesalanku walaupun awalnya emang apa ya Ini salah salah persepsi aku laki beratnya kayak gitu jadi awal salah persepsi terus malah uh, makam dan itu jadi uh, aku enggak malah makam pun mas datang aku datang Saya, saya sudah perdamai. Sekarang jadi sekarang saya lega lagi. Udah, udah, gak ada masalah lagi Saya merasa benar dia udah, udah, kita udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, baik-baik aja ya. udah, masing, -masing udah, masing, -masing.